Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai program linier. Program linier sendiri merupakan materi pada kelas 11 semester 1. Program linier merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala batasan linier. Kendala ini bisa berupa perlidak atau persamaan linier. Dalam program linear yang kita pelajari ada tiga Yang pertama, membuat model matematika Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasa disebut HP Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum Sebelum kita masuk ke pembelajaran model matematika Kita harus belajar terlebih dahulu mengenai materi prasyarat Dalam program linear, materi prasyarat yang harus kita kuasai adalah Yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel atau biasa disebut SPLDV dan perida sama liner dua variabel. Di sini akan saya tuliskan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Contoh salah satu contohnya adalah x plus 2y sama dengan 4. 2x plus 6y sama dengan 12. Ini salah satu contoh sistem persamaan linear 2 variabel. Dan contoh dari perida sama liner dua variabel ada x plus. Di sebelah kiri ada contoh dari SPLDV dan sebelah kanan contoh dari persamaan linear dua variabel. Dilihat dari contoh tersebut kita bisa mengetahui jika SPLDV dan persamaan linear dua variabel keduanya sama-sama memiliki dua variabel x dan y, x dan y. Nah bedanya di SPLDV di sini terdapat dua persamaan, sedangkan di persamaan linear dua variabel dia terdapat satu persamaan. Nah di SPLDV kita ada tanda kurung kurawal, atau yang bi biasa disebut sebagai sebuah sistem, kenapa ada ini? Karena dia membentuk hubungan, atau yang disebut sistem. Nah, di SPLDV dia dihubungkan dengan tanda persamaan, atau sama dengan, dan di SPLDV dia dihubungkan dengan tanda samaan salah satunya adalah kurang dari. Dalam tanda samaan ada banyak, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dan lebih dari atau sama dengan ini tanda-tanda perbedaan samaan. Nah, dalam SPLDV di sini dia akan mempunyai satu himpunan penyelesaian. Jika dalam perbedaan samaan ada dua variabel, dia akan mempunyai lebih dari satu himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini merupakan pasangan x dan y yang jika kita masukkan ke dalam SPLDV Ataupun ke dalam perdasama linear dua variabel dia akan memenuhi SPLDV tersebut atau perdasama linear dua variabel tersebut. Nah, kenapa kita harus melajari kedua materi ini? Karena dalam program linear kita akan berhubungan dengan perdasama linear dua variabel, Dimana mana samanya tidak hanya terdiri dari satu, tapi bisa lebih yang akan membentuk sistem. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah kita mengetahui materi prasyarat, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi pertama dalam subbab pertama dalam program ini yaitu model matematika. Definisi dari model matematika sendiri adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan atau fungsi. Jadi maksud dari ini adalah nanti akan disajikan sebuah soal yang biasanya terus biasanya merupakan soal cerita yang nantinya akan kita ubah ke dalam bahasa matematika yang di sini bisa berubah persamaan, peridang samaan, maupun fungsi. Nah, cara mengubahnya, yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. Dua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Yang ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel Atau nyatakan dalam huruf biasanya digunakan X dan Y Yang kelima, buatlah sistem persamaan atau peridasamaannya Nah, untuk membuat sistem persamaan atau perdasamaannya Kita harus tahu biasanya ada kata-kata penting dalam sebuah soal tersebut Nah, kata-katanya itu adalah maksimal, paling banyak, dan tidak lebih Jika kalian menemukan kata-kata ini, maka Peridak yang digunakan itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan atau kurang dari Sedangkan jika kalian menemukan kata-kata minimal paling sedikit tidak kurang Maka menggunakan tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari Untuk lebih jelas kita akan masuk ke dalam soal Di Disini terdapat sebuah soal kita baca secara keseluruhan untuk soalnya Tempat parkir sebuah seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut Jika kita lihat dari soal, soal ini mempunyai uh, dua indikator penting yaitu sedan dan bus Pasti dari kalimat-kalimat yang disediakan di soal, dia akan selalu berhubungan dengan sedan dan bus. Oleh karena itu, maka yang akan kita ubah jadi variabel adalah sedan dan bus. Seperti itu. Nah, untuk mempermudahnya, maka kita harus membuat tabel. Tabel di sini, kita harus membuatnya menjadi seperti ini. Sedan dan bus, maka kita tuliskan sedan dan bus di sebelah kiri. Dimana kita misalkan sedan itu x dan bus adalah y. Nah, kemudian kita baca lagi soal. Di sini dituliskan dalam soal bawah. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Jadi jika kita ibaratkan sedan dan bus itu eksi ada di dalam tempat parkir tersebut yang luasnya 600 meter persegi maka setiap bus setiap sedan dan setiap bus iya jumlah totalnya hanya akan ada 58 tidak mungkin lebih jadi di sini itu kalimat pertama kita menemukan sebuah hmm, tabel pertama yaitu jumlah dimana jumlah sedan dan bus tidak akan lebih dari 58 Dan yang kedua Tempat parkir yang disediakan Ada 600 meter luasnya Jadi kita temukan lagi soal Dalam soal bahwa Luas dari tempat parkir itu 600 meter persegi Nah setelah kita baca kalimat berikutnya Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi Jadi sedan Luasnya yang dibutuhkan adalah 6 meter persegi dan untuk bus di sini di soal membutuhkan tempat 24 meter persegi jadi untuk bus kita butuh 24 meter persegi setelah kita membutuhkan tabel seperti ini baru kita akan masuk ke membuat model matematikanya nah, di sebelah kiri kita tahu kalau jumlahnya setiap sedan dan bus itu 58 jadi kalau sedannya X atau 1X Ditambah dengan 1 Y atau kita tulis segi itu 58 karena jumlah totalnya 58 jadi tidak akan mungkin jumlah sedan dan bus itu melebihi 58 Jadi, maksimal akananya ada lima karena maksimal 58 Jadi, tanda pereda samanya adalah kurang dari sama dengan. Terus, yang kalimat kedua di sini ada. Ini yang pertama, yang kedua, di sini kita ada 6 meter persegi untuk sedan luasnya dan luas untuk bus ada 25 meter persegi, dimana keseluruhannya 600 meter persegi. Jadi jika kita tulis 6x ditambah 24y itu ada 600, totalnya 600. Karena maksimal 600, jadi sama seperti yang tadi, awal jumlah, jadi dia akan memiliki tanda pereda kurang dari, atau sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, Uh, dalam dalam perhidasaman ini 6X plus 24Y kurang dari 600 Bisa kita perkecil Biasakan untuk membuat perhidasaman itu Menjadi angka paling kecil Untuk mempermudah dalam perhitungan Kalau kita lihat Perhidasaman ini bisa kita bagi dengan 6 Ketika 6X kita bagi 6 sisanya tinggal X Dan ketika 24Y kita bagi 6 tinggal 4Y Dan 600 kita bagi 6 100 Apakah sudah selesai sampai di sini? belum. kenapa belum? karena di sini ada sedan dengan variabel x dan bus dengan variabel y. dalam sebuah tempat parkir tidak mungkin sedan itu dan bus dalam bentuk negatif. jadi x dan y itu harus lebih dari nol. nah, setelah kita gitu. masukkan ini maka model matematik ini selesai. selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab kedua daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian sendiri merupakan sama seperti yang tadi. Daerah himpunan penyelesaian merupakan pasangan xy yang ada di dalam daerah, daerah tersebut, yang dimana kita juga dimasukkan ke dalam sistem persamaan linear dua variabel, itu akan memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Untuk cara menentukan daerah HP-nya, yang pertama saya tuliskan tentukan titik potong masing-masing grafik. Pertidak linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y Jika titik potong terhadap sumbu x maka nanti kita akan masukkan Y sama dengan 0 Dan jika titik potong terhadap sumbu Y maka kita akan masukkan X sama dengan 0 Selanjutnya hubungkan masing-masing titik potong tersebut Untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing perdidak Cek arah asiran dengan memasukkan titik 0,0 ke masing-masing perdidak samaan jika hasilnya benar, maka arsir menuju titik 0,0 Dan jika salah, maka arsir ke arah titik 0,0 Selanjutnya cari daerah yang bersih atau tidak terkena arsiran Yang kelima, daerah yang terkena semua Daerah yang tidak terkena semua arsiran disebut sebagai daerah HP Atau daerah yang titik-titiknya memenuhi semua perirasamaan yang diketahui Nah, pada pembelajaran kali ini saya contohkan daerah bersih Ada kalanya dalam Uh, beberapa guru yang menjelaskan dengan daerah kotor Nah, kalau daerah kotor perbedaannya di mana? perbedaannya di nomor 3, 4, dan 5 ketika daerah daerah yang kita gunakan adalah arsiran daerah kotor atau arsiran kotor maka ketika hasilnya benar maka arsirannya ke arah titik 0,0 dan ketika salah maka arsirannya kebalikannya menjauh titik 0,0 dan keempat yang dicari bukan daerah yang bersih tapi daerah yang kotor, yang terkena semua arsiran jadi nanti daerah HP nya adalah daerah yang terkena semua arsiran jadi nanti ketika saya jelaskan di dalam pembelajaran kali ini ketika kalian menggunakan daerah kotor atau arsiran kotor maka lakukan sebaliknya nah untuk lebih jelas saya kasih contoh contohnya sama seperti yang tadi tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi Dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya Nah soal ini sama seperti soal yang model matematika tadi Karena tadi kita sudah menemukan bahwa model matematikanya adalah x plus Y tidak samaan. Caranya kita harus ubah dulu dia menjadi persamaan Kenapa kita harus ubah jadi persamaan? Karena gambar garis itu bukan samaan Tapi gambar persamaan Jadi pertama kita harus ubah dulu X plus Y yang tadinya kurang dari sama dengan Kita ubah jadi sama dengan 58 Kemudian kita cari persamaan ini Titik-titik potongnya Terhadap sumbu X dan sumbu Y Jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X Maka Y nya 0 Dan jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y Maka X nya 0 Kita masukkan ke dalam persampahan di atas Ketika Y nya 0 Maka X plus Y sama dengan 58 Ketika Y nya 0 Maka Y nya kita ganti 0 Maka X nya akan sama dengan 50. 8. Kemudian, ketika kita cari titik potong di sumbu y, maka x-nya sama dengan 0, maka x kita ganti 0, 0 tambah y sama dengan 58, 0 tambah y saya tinggal ini, jadi y-nya sama dengan 58. 58 itu terus di sini. Jadi kita menemukan titik yang pertama 58,0 di titik potong terhadap sumbu x, dan yang kedua. 0,58 Ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y Selanjutnya yang kedua kita cari sama yang kedua yaitu E plus 4 Y sama dengan 100 Sama seperti tadi kita cari Kotak-kotak dulu Buat kotak-kotak dulu Ini X, ini Y Ketika mau mencari titik potong terhadap sumbu X Maka Y nya nol. Ketika mau mencari titik potong terhadap sumbu Y Maka X nya nol x plus 4y sama dengan 100 ketika y nya 0 kita masukkan ke sini maka x plus 4 kali 0 sama dengan 100 karena 4 kali 0 itu 0 maka kita temukan kalau x nya sama dengan 100 jadi kita tuliskan di sini x 100 selanjutnya yang kedua jika y nya x nya 0 ketika x nya 0 kita ganti seperti ini maka kita temukan jika 4 j itu sama dengan 100. Maka y-nya adalah 100 karena dia kali pindah ruas jadi bagi 4. Lawannya kali 4. Jadi 100 dibagi 4 itu 25. Di sini kita temukan 25. Jadi titiknya kita temukan bahwa 100,0 0,25. Kemudian titik x lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 bagaimana? kita tidak usah mencari dengan kotak-kotak untuk kedua titik ini tapi, titik kedua garis ini merupakan garis sumbu atau titik atau garis koordinatnya jadi jika X lebih dari nol atau kita jadi X sama dengan 0 itu merupakan sumbu Y dan Y lebih dari nol atau kita jadi Y sama dengan 0 dia merupakan sumbu x. sumbu x. Yang pertama tadi kita temukan titiknya adalah 58,0 dan 0,58. 58. Jadi, kita tuliskan karena 5,8,0 y-nya di sini 0, maka dia titik potong terhadap sumbu y. Eh sumbu maaf, sumbu x. Jadi kita tuliskan di sini. 58, ini titik 58,0 dan 0,58 adalah titik potong terhadap sumbu Y jadi X nya 0, Y nya 58 58 di sini. nah, kemudian dari 2 titik ini kita hubungkan ini merupakan garis dari X plus Y sama dengan 58 Kemudian kita lakukan hal yang sama pada x plus y sama dengan 100. 100,0 merupakan titik potong terhadap sumbu x. Karena 100 lebih 58, maka titiknya ada di sini. 0,25 merupakan titik potong terhadap sumbu y karena 25 itu lebih kecil dari 58 kali di bawah. Terus kita hubungkan ke 4y sama dengan 100 nah selanjutnya kita akan mencari daerah penggunaan penyelesaiannya caranya pertama di sini ada 4 peridak samaan. yang paling gampang kita kerjakan terlebih dahulu adalah x lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0 dimana x lebih dari 0 merupakan x positif karena x positif ada di bagian kanan atau bagian ini dan kita menggunakan arsiran bersih maka kita arsir berlawanan arah kalau arsiran kotor, lakukan sebaliknya. Jadi karena X positif bagian kanan, maka yang kita arsir adalah yang X negatif. Selanjutnya kita lakukan pada Y lebih dari 0. Karena Y lebih dari 0 itu positif bagian atas, maka karena kita menggunakan arsiran bersih, maka yang kita arsir bagian bawah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan persamaan samaan X plus Y kurang dari 58 Dan X plus 4 y kurang dari sama dengan 100 Nah, untuk itu kita gunakan titik 0,0 Kita masukkan titik 0,0 Ini kepertidak samaan Yang pertama kita masukkan ke X plus Y kurang dari 58 Ketika kita masukkan 0nya ke sini 0 ditambah 0 kurang dari 58 0 kurang dari 58 karena 0 itu benar kurang dari 58 maka kita arsir menjauhi 0,0 garis x plus y plus sama dengan 58 karena benar maka arsir menjauhi 0,0 selanjutnya titik yang kedua atau garis kedua yaitu X plus 4Y kurang dari 100 Ketika kita masukkan titik 0,0 X nya kita ganti 0 dan Y nya kita ganti 0 Maka 0 ditambah 4 kali 0 0 kurang dari 100 0 kurang dari 100 0 kurang dari 100 benar Karena benar maka kita lakukan hal yang sama Seperti X plus Y sama dengan 58 Kita arsir menjauhi 0,0 Selanjutnya kita cari bagian yang tidak terkena arsiran atau bagian yang paling bersih. Dan ternyata bagian yang paling bersih ada di daerah ini. Nah, ini merupakan daerah hindunan penyelesiannya. Seperti itu, jika kalian menggunakan arsiran kotor, nanti kalian lakukan sebaliknya. Selanjutnya kita akan menuju ke subbab ketiga mengenai... nilai maksimum atau nilai minimum Cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum yang pertama adalah buat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kedua tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya cari titik potong dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Keempat masukkan titik-titik potong dari daerah HP ke dalam fungsi kendala. Yang kelima jika yang ditanya nilai maksimum maka ambil nilai tertinggi dan jika yang ditanya nilai minimum maka ambil nilai terendah. Nah. Jadi nanti kita pertama membuat model matematika dari soal selanjutnya tentukan HP-nya, cari titik potongnya, masukkan titik potong ke fungsi kendalanya Dan yang terakhir, jika nilainya maksimum maka ambil nilai tertinggi Dan jika nilainya minimum maka ambil nilai terrendah Agar lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal Contoh soal ini sama seperti yang tadi Saat kita membuat model dan saat kita mencari daerah yang penyelesaian yaitu di sini tempat parkir seluas 6600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi Biaya parkir tiap sedan uh, RP2000 dan bus 3000 rupiah. Jika tempat parkir penuh hasil dari biaya parkir maksimal sebesar Nah bedanya soal ini adalah dia ada tambahan biaya parkir tiap sedan dan bus nah inilah yang dinamakan fungsi kendala atau fungsi yang mempengaruhi biaya dari yang didapat nah, atau fungsi yang memengaruhi nah jadi tadi bagian kalimat pertama dan kalimat kedua sudah kita ubah menjadi model matematikanya selanjutnya tinggal kita tambahin fungsi kendalanya fungsi kendalanya di sini adalah karena sedan tadi di soal pertama kita tahu dia diberikan sebagai x dan bus itu sebagai Y maka fungsi kendalanya di dalam soal menjadi 2000 X ditambah 3000 Y nah apakah fungsi kendala ini harus diperkecil sama seperti model yang tadi untuk fungsi kendala untuk fungsi kendala tidak boleh diperkecil 2000X ditambah 5, 3000 jadi tidak boleh jadi 2X plus 3Y karena kalau diperkecil maka hasil yang didapat itu berbeda dengan yang aslinya jadi kita tidak boleh memperkecil fungsi kan dala seperti itu nah karena soal ini sama seperti yang tadi kita gunakan untuk mencari model dan untuk mencari dari himpunan penyelesaian ya. jadi kita sudah bisa menentukan daerah hp hp nya daerah nya seperti yang ada di gambar atau seperti di contoh soal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara ketiga yaitu menentukan titik potongnya. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, titik-titik potong yang dapat adalah titik 0,0, 58,0, titik yang belum kita ketahui dan titik 2,0. 0,25. C kita ibaratkan 0,0 itu titik A. 58,0 itu titik B dan ini titik C, ini titik D. Maka kita sudah menemukan tiga titik, 3 titik A, B dan D. Yang belum kita temukan ada titik C. Jadi kita harus mencari titik C. Caranya mencari titik C adalah karena titik C ini ada di Garis x plus y sama dengan 58 dan x plus 4y sama dengan 100, maka kita harus eliminasi kedua garis tersebut. x plus y sama dengan 58, kita eliminasi dengan x plus 4y sama dengan 100. Nah, kita hilangkan x, kenapa kita hilangkan x? Karena dia koefisinya sudah sama, jadi akan lebih mudah. x kurang x itu 0, y kurang 4y itu minus 3, y kemudian 100 dikurangi dengan 100 dikurangi dengan 4. 58 adalah 100. 100 kurang 58 adalah 100 karena 58 itu lebih kecil dari 100 maka dia minus 2 100 0, 10 kurang 82 sisa 9 9 kurang 5 4. jadi 58 kurang 100 adalah minus 42 Y sama dengan, karena dia kali maka kita punya luas Lawannya kali bagi ini jadi seperti ini Main 42 dibagi main 3 adalah 14 Jadi kita temukan Y nya 14 Setelah kita temukan Y nya 14 Kita cari X nya Untuk mempermudah kita masuk ke Cari persamaan lebih mudah di sini ada X plus Y sama dengan 8 Dan X plus 4 y sama dengan 100 Untuk mempermudah kita gunakan yang pertama Karena masing-masing variable tidak menggunakan koefisien jadi y sama dengan 14 kita masukkan ke persamaan ini x plus 14 sama dengan 58 terus x nya sama dengan 4 plus 14 ini kita pindah ruas 58 karena dia plus lawannya plus adalah negatif maka berubah jadi min x sama dengan 58 kurang 14 yaitu 444. Jadi kita punya titik 44 dan 14. Jadi titik C di sini merupakan titik 44,14. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya ke fungsi kendala. Jadi fungsi kendalanya tadi kita tahu fungsi kendalanya yaitu F 3.000 y. Dan titik yang kita dapatkan di sini ada empat yaitu A, B, C dan D. A di sini 0,0 biasanya juga disebut titik 0, titik O, 0,0. Tapi di sini kita gunakan titik A. Kemudian titik 58,0 dan titik C 44,14. Titik D 0,25 nah titik-titik ini kita masukkan ke fungsi kendala dimana titik ini akan mengubah X dan Y nya jadi ketika titiknya 0,0 maka ketika kita masukkan ke fungsi kendala X nya kita ganti 0 dan Y nya kita ganti 0 2000 kali -2000 0 ditambah 3000 kali 0 sama dengan 0 kenapa 0? 0 2000, 0 kali 3000, 0 tambah 0, 00, 0 selanjutnya 58,0 58,0 kita masukkan 2000 kali 58 dan 3000 kali 0 karena di sini 0 maka tidak mempengaruhi apa apa jadi kita hitung saja 2000 kali 58 hasilnya adalah 58 kali 2 itu 116 kita tambahin 03 116 ribu selanjutnya yang ketiga 2000 dikalikan 44 ditambah 3000 dikalikan 14. 2000 dikalikan 44 itu merupakan hasilnya adalah 88.000. Dan 3000 kali 14 itu hasilnya 121.342. 42.000. Jadi ketika kita tambahkan di sini, maka hasilnya 88.000 ditambah 42.000 merupakan 130.000 terakhir tinggal 0,25 karena 0 maka titik x nya kita ganti 0 dan karena y nya 25 maka y nya kita ganti 25 x nya 0 jadi 0 kali 2000 tidak mempengaruhi apa apa jadi kita hitung saja 3000 kali 25 35 kali 25 kali 3 merupakan 1513675 75 tambah 0 3 jadi 3000 kali 25 itu 75 ribu nah dalam soal tadi yang ditanyakan adalah jika tempat parkir penuh hasil dari biaya parkir maksimal. Karena hasilnya maksimal maka kita cari yang fungsi nilai fungsi kendalanya paling tinggi. Di sini ada 0, 116 ribu, ribu dan 75.000. Yang paling tinggi adalah 130.000. Jadi biaya maksimum maksimal yang didapat adalah Rp. 130.000 Rupiah Dengan 44 mobil sedan Dan 14 bus Yang mengisi tempat parkir tersebut